Kalau di Indonesia itu kan bank paling kuat kan BUMN, yes. culture salesnya kan belum kuat. Yang punya database gede, bangga puluhan juta customer uh -huh. tapi yang lucu adalah dia nyari nasabah KPR-nya bukan ke existing customer -nya. Aku tuh nggak suka, product over itu secara profesional tuh nggak etik. Aku aku denger ada bank, oke okay, kita turunin kalau dia nambah kredit gitu ya. <laughs> stok yang luar biasa lagi tentunya bersama Bro Daye. Terima kasih. Sehat sehat. Salam properti. Salam properti. Salam properti. Bro DG, kalau tadi tadi udah bahas soal harga properti naik dan segala okay. macamnya, sekarang kita mau ngomongin soal mortgage bankernya dong. Nah, oh perbankannya. Perbankannya ya. sendiri seperti apa ini untuk ekspansi dengan properti saat ini atau dengan uh, KPK-nya lah saat ini gimana Bu Ya, kalau tahun lalu, kalau nggak salah mortgage itu growth-nya di 9,7 oh, ya, sudah, uh, sudah menyamai masa sebelum, sebelum, pandemi, ya. sebelum pandemi, expected itu dari BI sebenarnya menginginkan di angka di atas 10% ya, ya 13 ya, waktu kita, uh, waktu dikeluarkan regulasi mengenai uh, relaksasi ya, hmm. tahun 2018, hmm. jadi tapi jangan lupa bahwa kenaikan 9,7 itu basisnya tahun lalu yang minus, gitu loh. Iya, oh iya, perbandingannya nah, agak compare ya. Iya, ya, tapi kita ya. lihat tahun ini, Bang pang utawa pemain KPR sudah masang target di atas 10% semua sih. Di atas 10, luar biasa ya bang-bang sekarang ya. Jadi memang saatnya bang tahun ini harusnya. Iya, yeah. pertanyaannya nanti gimana dia bisa, bisa ngebidik yang yes. tepat dan bisa sekarang growing gitu. yeah. Jadi kalau aku sih selalu lihat ada dua sisi ya, mm -hmm. uh, satu dari sisi uh, segmentasi by apa namanya? Lower middle upper. Ya, okay. Yaitu yang sebelumnya kan sesi kita kita bahas. Ya, nah, saya selalu mengatakan, market itu piramida yang di bawah yang first buyer itu selalu Mereka. ada. Mau ada goncangan apapun, apapun dia, sama, dia ada. Ya. Karena disitu memang e, pembelinya adalah orang yang baru masuk lapangan kerja atau first buyer. Yang kita bilang paling lowernya itu biasanya adalah. Ya, aku sebenarnya nggak senang istilahnya sih apa kalau tuh? masyarakat berpenghasilan rendah MBR. MBR ya ada MBR. FLPP ya. itu yang selalu kita bicara itu ya. uh, dari tahun ke tahun naik dan kuotanya selalu habis ya bahkan nggak mencukupi. Hmm. Kemudian uh, segmen di atasnya itu kombinasi ya ada yang pakai uh, apa namanya uh, pembeliannya harus rumah jadi ya. Hmm. atau dia pakai inden okay. Kemudian segmen atas itu majority. Inden uh, in ya. ya, itu itu bank kalau mau kemana mesti clear dulu, dia mau bermain di mana? Mau? Bermain okay. di, di lower, di middle atau di upper. Okay. Uh, tapi untuk primary market memang di segmen atasnya sekarang kondisinya lagi berat. Hmm. Nah yang kedua, saya melihat sebenarnya uh, market sini dia mau bidiknya itu dari sisi customernya. Kalau tadi kan dari sisi dari, objeknya produk, kan rumahnya kan, kan, kan, rumah yang harga berapa. Hmm. Yang kedua, customernya. Okay. Dia mau bidik customer yang mana? Mau customer existing ya atau customer yang dari, di luar, okay. di luar customernya dia, di luar database ya dia. Di luar customer itu bisa diperoleh dari maksudnya kayak dari developer. Iya, ya? makin ke bawah itu sebenarnya dia makin lepas ya, makin lepas, uh, bank yang paling kuat di Indonesia kan dominasinya di segmen bawah. Hmm. Dia database-nya nggak kuat, okay. Ya dia, dia ambil, sebenarnya dia ambil nasabah-nasabah bank lain. Nasabah bank nah, bank. kalau saya dengar mereka sudah memperbaiki sisi servis dan funding, ya tidak menutup ke kemungkinan ke depan, dia akan naik funding dan hmm. service-nya. income-nya akan naik karena historical. Sebenarnya, mortgage itu untuk akuisisi customer. Sebenarnya, akuisisi customer, new customer, new customer yeah. nah, baru ya. Once customer nya itu dia masuk ke bank, pemberi KPR dia bisa cross -sell Kan, funding-nya yes. bisa dia tarik, VPS uh, income transaction, consumer dia bisa tarik. Nah, kalau bank yang main mortgage ini juga kuat di sisi produk-produk lainnya uh, liabilities hmm. dan service, ya ini kue sebenarnya, okay. ya kan, nah yang kedua bank yang kuat customer base ya. ada beberapa bank yang punya database gede, hmm. bangga puluhan juta customer-nya, hmm. tapi yang lucu adalah dia nyari Nasabah KPR-nya bukan ke existing customer-nya, oh, okay. dia layaknya seperti yang bank besar oh, tadi okay. yang jalan-jalan ke developer minta aplikasi, itu-itu sangat disayangkan sebenarnya. Oh, itu <laughs> okay. Ya saya berapa lima tahun terakhir selalu mengangkat isu ini, sebenarnya uh, dulu memang Uh, kalau di Indonesia itu kan, bank paling kuat kan BUMN, yes. culture sales kan belum kuat ya. Mm -hmm. Jadi waktu dia waktu dia masuk ke segmen uh, consumer finance, retail, retail financing, mm -hmm. uh, dia model bisnisnya memang dia akuisisi new, bank. new bank. Karena budaya sisnya nggak kuat, jadi dia bentuk sis baru. Okay. Bentuk sistem khusus untuk akuisisi. Pada hal Padahal sebenarnya. Padahal di dalamnya sudah kuat. Nah, seiring perjalanan waktu, ya ini kan inefisien kan. Ya. Berapa cost akuisisinya cost -akuisis ini bentuk, ini karena malam. bikin sistem itu kan nggak gampang kan. Mm -hmm. Dia mesti rekrut, ya yeah. ada tiga bulan nggak acip, mesti dikeluarin, mm -hmm. dia mesti bikin training, bikin coaching, bikin macam macem kan. Terus produknya pun juga harus ini, agak berat gitu. Jadi, mm -hmm. tadi... Si, apa namanya, objeknya, objeknya, dia mesti clear, ya bidik yang middle-lower mestinya. Okay, itu kita ya, simbolik. kalau ditambah dengan dia fokus ke existing okay. customer-nya, dahsyat sekali. Oke, okay. ya. jadi untuk ininya ya, harus jelas, clear <laughs> ya? <laughs> yang terjadi sekarang kan developernya susah jual properti banyak susah. Susah ke KPR. Jual KPR ya. Jadi sama-sama susah malah. Harusnya uh, susah. Orang, orang susah ketemu susahnya dia seneng. Oh, malah seneng <tuh> kalau susah sama susah. Padahal yeah. dia Memang dari customer existing itu, existing ya, iya, yang ya. yang bagus ya, iya, cuman kan udah kan. Kalau kita lihat, kan belum lama sebenarnya, kan mortgage uh, di Indonesia shiftingnya hmm. itu belum kuat. Sekarang lagi berproses ke sana, sedang proses untuk shifting. Ya, nah, dia mulai harusnya kan menyadari produk yang dibutuhkan konsumen itu propertinya, bukan KPR-nya gitu. loh. Nah ini nih, ini yang menarik kan? bahwa yang dibutuhkan adalah propertinya, bukan KPR-nya. KPR iya ya. ya, kan, nah makanya nanti ada uh, akan pergerakannya, bank ini kan sekarang mobile bankingnya kan udah mulai ya, digital, seperti ya, gitu. platform ya, seperti kayak marketplace ya, jadi yes. tidak hanya jualan produk bank banknya, hmm. tapi juga jualan produk-produk partner nah itu bisa sebenarnya ngedorong ke sana karena kan kalau dia punya mobile banking kan itu kan customernya dia semua, ya. nah, harusnya produk propertinya juga masuk bisa, di, ya. di di mobile bankingnya, terus customer bisa in case dia tertarik beli ada program promonya di situ, ya layaknya. Semua digitalize gitu loh, digitalize. apply KPL-nya harusnya juga KPL di situ, kalau perlu kan tiap hari kita bicara ada, ada pre-approve, ya. ya dia bisa tahu, oh kalau saya mau ngambil saya udah punya iya, limit sekian, waduh indah Itu. banget tuh dunianya. Tuh. <laughs> Masih ya. menuju ke sana, ya. Jadi uh, poinnya tadi pertanyaan apa tadi? Oh. E, kemana bang? Kemana bang? bang? Ya. Ya. Ya. ya, jadi ya, mesti clear dulu. Jangan-jangan ya, clear mesti dari sisi, dari sisi segmennya, uh, segmennya dari ya, objeknya mau kemana. Ya. Terus kemudian customernya, customernya dia di mau bidangnya kemana? Ya, jangan dua-duanya enggak jelas. <lain> buat <laughs> kalau nggak jelas bingung. Nah, kalau untuk uh, customer sendiri ini, Bro. Berarti kan memang tadi kita bilang kalau misalkan uh, untuk customer existing harusnya cost akan lebih murah. Lebih murah. Terus mungkin strategi apa sih sebenarnya kalau misalkan kita bermain dengan customer existing sendiri apa yeah. tidak akan lebih effort, nggak akan. Jadi ya. kalau dia customer-nya sendiri itu kan customer-nya dia nggak akan lari ke bank lain, Oke. itu udah jelas nomor satu. Ada persaingan rate nggak nanti? Tentu, Kenapa? Akan tetap ada persaingan rate nggak kalau kita maintain customer existing ya? nah nggak, justru itu. Justru kalau dia bisa existing ya, kan rate-nya bisa lebih murah. Hmm. <coughs> ya kan, biaya akuisisinya, biaya akuisisinya kan akuisisinya bisa lebih murah. Hmm. Semua biaya dia bisa neko, yeah. bisa neko. Ya kan, misalnya mau asuransinya, mau notarisnya, mau apa ya. itu kan biaya yang di luar bank, ya. di luar biaya bank sebenarnya. Hmm. Kan saya selalu mengatakan biaya, biaya bank, bank itu ya. adalah sebenarnya provisi bank. sama admin. admin dan bunga kan. Oh, ya. Di luar itu kan sebenarnya bukan biaya bank. Ya, ya. Ah, suka customer kan juga developer mengkritisi, oh bank ini biaya asuransinya mahal, biaya notarisnya mahal. Perbankan nggak sadar bahwa pihak ketiga ini juga harus diatur. Dia kalau dikasih volume tinggi, kan dia harusnya bisa lebih murah dong. Jangan pakai rednya red umum. Nah, itu makin lebih kompetitif lagi. Jadi customer-nya akan loyal, kan. Akan loyal. <laughs> udah, udah, transaksinya pindahin ke situ. Liat -liat yang lain, ya? jadi cuma Jadi kalau misalkan... Ada, ada. Saya sebenarnya strategi ini nggak terlalu sempet nggak ada tech, strategi take over itu kan sebenarnya nggak oh. etis kan. Jadi bank itu, <ganti> sudah jalan ya existing KPRnya di tempat lain di take over. Tapi mix, in case mix. itu bukan customernya dia. Kalau customernya dia masih oke okay lah. Ya. ya. Ini benar-benar nah. karena historis KPRnya bagus, walaupun itu bukan. Nah, itu. nah, Nda etiknya itu gara-gara floating di satu bank oh. tinggi, <laughs> dia hajar. <laughs> Udah, pindah ke saya aja, Oke. saya kasih fix lebih murah. Oke. Nah, customer kadang hitung-hitungan kan, ya. dia pindah. Nah, tapi begitu pindah nanti dia jadi floating lagi, masa pindah ke tempat lain lagi gitu loh. Wah. Jadi harusnya ngeliat-ngeliatnya ngeliat, bukan short term kayak gitu kan. Jadi harusnya, once dapat customer, harusnya customer itu bisa. Karena program mortgage itu continuous sebenarnya, kan sih kita berapa sesi kan bicara bahwa di awal dia masuk dunia kerja kita kasih KPR, yes, KPR. ya kan? After dia punya KPR, KPR-nya KPR selesai KPR. ya kita bisa refinancing, yes, refinancing. ya so, kan? Atau dia beli KPR lagi untuk investasi, yeah. harusnya dia berkulir terus produk-produk pembiayaan konsumtifnya itu 3, 1, mengikat 1, 1, ke situ, ya kan? Continue ya, yeah. continue. Continue. harusnya Jadi, seperti itu walaupun nasabahnya existing, tapi produknya nggak akan lepas. nggak cuma ya. satu kali saja. Tapi kenara tadi kita bicara primary ya, ya ada enggak. satu segmen lagi, lupa aku, ada segmen secondary. Oh, Oke, okay. kalau itu gimana? Nah, itu? segmen secondary ini selalu menjadi momok para mortgage banker, Karena uh, soalnya secondary ini jadi tertuduh bahwa Uh, tingkat NPL-nya tinggi yes. yang saat ini uh, kita ditakutin ya. uh, semua poor case banker di Indonesia kalau kita amati selalu uh, ekspansi secondary habis itu ngerem, ekspansi nah. ngerem, ekspansi Karena ngerem. <laughs> NPL-nya tinggi gitu <laughs> <nge> <laughs> ya. <laughs> Tapi sebenarnya bukan itu. Itu kembali kalau ke menurut saya tadi uh, lebih ke arah bagaimana di strategi dia kalau masuk secondary. Hmm. Kan karena saya berulang-ulang di, di konten kan bicara, ya kalau NPA tinggi, ya. itu sebenarnya dua. Okay. Ya, dia strategi kris ya kita benar ya. banget nih ngomong strateginya. strateginya. Dia strategi kris bagaimana dia bidik, hmm. kalau bidik primary mesti gimana, bidik ya. secondary mesti gimana. Hmm. Ya kan, ya. kan totally beda, main yes. di primary sama main di secondary beda. berbeda. Strateginya beda, ya Ya kan, dan dia kedua, capability orangnya. Jangan orang dia didesain untuk primary. first buyer, primary disuruh untuk proses primary. untuk yang secondary yang notabene banyak pebisnis hmm. kan enggak nyambung. Jadi memang harus people nah, begitu problem yang disalahin, produk bal apa secondary ya? <laughs> Padahal nggak ada, nggak ada, ada hubungannya kan sebenarnya. <laughs> Jadi kalau strategi untuk secondary ini, kalau nggak salah dong, berarti kita yeah. mau. Uh, segmennya primary atau secondary ya bro? Yeah. Tadi primary punya strateginya sendiri. existing yeah. Kalau untuk secondary sendiri, yeah. strateginya Iya. Jadi, uh, ada satu, satu kesimpulan yang di secondary itu seolah-olah, uh, atau di KPR ya, seolah-olah kalau problem itu nilai propertinya selalu turun. Iya hmm. kan? Oh. Gitu loh Makanya regulasi itu membuat buat ketentuan, hmm. di 5 miliar ke atas tuh harus independent appraisal, oh, ya. okay. penilain nah, penilain kalau penilain. saya sebenarnya bukan ngelihat itu, ya sebenarnya kalau sekarang ini hmm. kalau secondary itu rata-rata memang pebisnis, hmm. ya kan kalau primary itu rata-rata hmm. employee, ya. hmm. secondary ada nggak employee, ada hmm. tapi kecil karena employee itu karakteristiknya dia beli rumah sekali untuk Seumur hidup? Sepanjang. <laughs> seumur hidup sepanjang. Hidup Tapi kalau pebisnis kan dia punya uang lebih, dia pengen rumahnya lebih tinggi, atau dia upgrade, upgrade ya? dia jual, dia ini gitu loh. Jadi okay. itu satu. Yang kedua, me menaksasi nilai properti itu beda primary sama secondary. Okay. Iya kan? Karya. Ya, oleh karenanya kalau limit gede harus ada independent appraisal. Yeah. Nah, perbankan kadang selalu ah, appraisalnya terlalu rendah, dia terlalu memikirkan oh. uh, dari sisi apa namanya dari sisi oh. uh, konsumennya oh, gitu iya, loh. Iya. ya Padahal sebenarnya secondary itu memang harus diskon, mm -hmm. loan to value-nya memang harus berbeda. Oh, Oke okay. untuk saya. Ya kan, karena secondary itu kan kemungkinan nilai propertinya naik itu udah melemah. Oh, tidak sekuat, tidak pilih. sekuat pilih. primary, ya, apalagi iya, primary. Iya. primary iya. Kalau primary kan dia rumah. ...baru dibangun di kawasan baru yang lagi berkembang, otomatis harga propertinya Aikkan naik seiring dengan perkembangan dari kawasan di, kawasan di mana lokasi diberada. Tapi kalau secondary kan lokasinya sudah matang, sudah jadi... Iya, iya cenderungnya mesti turun hmm. sehingga LTV-nya dia nggak bisa gede makanya saya terlalu mengatakan primary LTV 100% no problem tidak masalah, ya, masalah. Ya. yang secondary ya kalau ya. kita misalkan melihat walaupun saya mengatakan itu sebenarnya uh, bermasalah enggaknya itu enggak ada hubungan LTV tapi kalau kita bicara recovery uh -huh. ya harusnya kita ada, ada standar deviasinya lah Tetap. berapa ya, karena antisipasi uh, kemungkinan nilainya uh, mulai menurun, bukan naik. Hmm. Jadi ilmu mengatakan harga properti selalu naik itu nggak sepenuhnya, sepenuhnya, sepenuhnya betul, sepenuhnya. gitu loh. Hmm. Iya untuk properti yang lagi growing. Kalau properti, uh, Nara punya properti, tiba-tiba banjir, harganya naik atau turun? Dong ya. Turun. Nah, eh. Wah, nanti doain banjir semua di rumah. Orang ibu kota DKI pindah aja, ke Jakarta pindah aja banyak nanya ke saya, gimana properti, Pak Joy? Ya, ada hubungannya. Nah. Yang pindah kan cuma orang pemerintahan. E -e -e. Kan gak ada hubungannya. Ya properti ya ketep, tetap ya tetap normal aja gitu. Oke. Jadi secondary uh, harus berbeda approachmen Makanya saya tadi mengatakan objek-subjek. Oke. Okay. Jadi kalau kita mau main secondary, risikonya lebih tinggi ya, karena dia e, dari sisi propertinya itu kan e, kemungkinan naiknya kan mengecil. Ya. Kedua, tadi bank harus main ya. di existing customer-nya. Okay. Ya, kan? Kreditnya makin gede kan, makin ya. gede kita ngasih loan, kita harus mengenal customer-nya lebih kuat. Ya. Gitu kan, ya? iya dong. <laughs> jadi harus clear ya, kalau yeah. si bank ini mau kemana ya yeah. dari sisi objek dan subjek. Karena kalau saya nanti ngomong, "Wah, secondary resiko tinggi, oh jangan harus dihindari, ada bank yang kuat di secondary kok." Iya, <laughs> yeah, <so> ini ada <laughs> dong ya? Kalau... Ada ya? Kan, saya bisa ngomong yang amat limit apa harga harga murah, ada bank yang tiket cc tinggi, juga. aman juga kan. Juga. Makanya saya selalu mengatakan adalah kalau mau masih bertumbuh yang di bawah middle bawah hmm. tapi secondary ini kuat di perkotaan hmm. ya kan kalau di daerah atau di pinggiran kan nggak kuat hmm. ya kan kalau di luar Jakarta itu kan rata-rata uh, rumah masing -masing. kan uh, di dominanya kan para employee, employee. Ya. ya probability untuk rumah dijual itu uh, kecil, kecil ya kecil gitu loh hmm. Jadi, gitu. salah ya untuk tetap menyasar segmen secondary untuk para banker Ya, jadi ya. satu, kalau dia mau segmen primary, bidiklah yang masih bertumbuh, okay. transaksi masih ada. Okay, okay. Ya kan, ya. ya. Yang kedua, fokuskan ke existing fokus customer customernya. Ya kan, jadi kalau, ya, kalau existing customer, kasih service yang bagus dong. Service. Nah, ya. kita, Jangan customer-nya sendiri ditolakin, gitu. <laughs> wow, <semisakan laughs> ada bank di situ, tapi ditolak juga ya. Eh, apa? Iya. Apa, gitu nah, ya. Juga hari kita ngomong suku bunga. Hmm. ya Banker kan suku bunganya selalu ngomong floating-nya tinggi. Iya. Dalilnya apa? Kan udah disetujui di depan, bahwa after fix kan floating. Floating. floating. Ya kalau floating. suku bunganya tinggi, yang terjadi apa? Ya dia akan pergi ya. di take over bank lain. Iya. Tapi kalau antara suku bunga yang fix sama floating, katakala spreadnya selisihnya 3%, 2% orang nggak akan pindah lah. 3%, why, itu sih. Tapi kalau selisihnya sampai pernah ada 7%, Dia orang telepon saya, Pak Joko gimana? Ini bunga saya, saya masih harus pindahin gitu. Ya adalah minta negosiasi aja hmm, supaya bunganya diturunin gitu loh. Iya kan? Hmm. Tapi kalau bunganya tinggi, ya dalilnya adalah nasabahnya nggak keberatan, Ya nggak bisa seperti itu, ya kan? Benar nggak? Gitu loh. Jadi ya kalau memang ada margin norma yang harus harus dihitung kan. Ya kalau memang turun ya harusnya diturunkan. Jangan nunggu di dikomplain. Ya, ya tunggu dikomplain dulu nih baru buat. Aku aku dengar ada bank. Oke okay, kita turunin kalau dia nambah kredit gitu ya. Nah <laughs> ini menarik ya. Atau kalau kom, kalau mau take over baru diturunin, iya di eh, kan repot gimana udah sampai udah keburu pindah baru baru ketahuan gimana? Oh, ini iya, menarik nih bro ya, karena sebenarnya seperti apa sih ya setelah fix rate itu, nah ini kayaknya bisa nih menjadi topik yang baru lagi. Iya iya iya. Sebenarnya kalau floatingnya dia nggak tinggi banget, normal aja. Uh -huh. Aku tuh nggak suka product take over itu sebenarnya secara profesional tuh nggak etik etis lah orang customer nya bank lain, Bapak. tapi kecuali kalau customer kita sendiri. Uh, sendiri. sendiri ya, budaya kita punya produk kompetitif, dia pindah, tapi pindahnya bukan karena selisih Carin bunga. Jangungan. Selisih bunga, <tuk> kalau kampanyenya itu selisih bunga, <tuk> nah, kan, <tuk> kalau kita punya customer, kita ketemu, eh, uh, ibu, kpr nya di mana, oh, masa di bank lain pindahin ke kita dong, nah, itu no problem gitu loh. <tuk> gitu ya, Rara menarik <tuk> ya. <tuk> aku jadi udah ide nih pasti para subscriber kita udah mau nanya ya jadi jangan lupa oh, iya, iya, iya. komen kan tetep bisa boleh komen request, request, request topik yang mau dibahas apa di ya ternyata. ya ya punya pengalaman buruk banyak banget <laughs> <laughs> sepertinya sebelum subscriber para penonton kita aku dulu aneh bro yang kayak ya. lucu <laughs> oke <Okay, laughs> deh kalau gitu ya sobat drama 21 ini sangat menarik sekali tapi tetep akan banyak kalau tema-tema menarik tema lainnya dengan bro Dege tentunya oh. nah jadi subscribe eh, dan bunyikan notifikasinya terima kasih broday yes salam salam properti